Hadis dari Abi Qatada radhiyallahu ta'ala anhu qala Dari Abi Qatada radhiyallahu ta'ala anhu kala Beliau berkata Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersabda Al-ru'ya s-salihatu minallah. Mimpi indah, mimpi bagus adalah dari Allah. Wal-hulmu, ada pun mimpi jelek. eh khilim makna di sini ada mimpi jelek. Mina syaitan dari syaitan. Fa'idha halumah adukum, jika ada di antara kalian itu bermimpi yang tidak baik, Pokoknya mimpi tidak baik. Mimpi ketemu yang serem, gak enak, takutan. Ya khawfuhu yang ia takuti. Kalau engkau mimpi melihat sesuatu yang menakutkanmu atau menemui kejadian di dalam mimpi itu, kejadian yang menakutkan. hendaknya engkau meludah ringan ke kirimu. Pendidikan dari Nabi karena apa? Itu keadaan kau ada ansetan. Kalau udah itu setan. Dari syaitan. Walla taqoud bil mohon peringatan dari Allah. Uzd billahi lahhi rajim. Tapi ingat fa inna halatadurruhu. Akan tapi harus kau yakini, mimpi itu tidak akan membahayakanmu karena mimpi adalah mimpi ndak usah kebingungan apa yang terjadi nggak ada apa-apa itu mimpi sejelek-jelek mimpi adalah sebaik baiknya di saat kamu bangun mimpi dikejar hari mau bangun alhamdulillah cuman mimpi ya ya mimpi. oh ini ada orang hidupnya dengan mimpi kalau mimpi jelek kok bingung saat kampung tahu kenapa semalam saya mimpi semalam Nah ini adab bermimpi dulu sebelum kita bicara tentang bagaimana kita membaca mimpi atau mena'wili mimpi. Adab bermimpi. Kalau kamu bermimpi-mimpi yang baik, bersyukurlah kepada Allah. Dalam hadis yang diruatkan juga oleh Imam Bukhari, إِذَا رَعَىٰ أَحَدُكُمْ رُؤْيَنْ يُحِبُّهَا Kalau ada di antara kalian melihat mimpi yang senang, menyenangkan, mimpi indah, bertemu dengan orang soleh, melakukan salat. Melihat anaknya dalam bahagia atau tiba-tiba kamu bahagia dalam mimpimu fa inna ma minallah itu dari Allah. Fall yahmadillah hendaknya bersyukur kepada Allah alhamdulillah. Alaiha atas nikmat tersebut. Wal yuhaddits biha dan boleh kamu ngomong cerita. Semalam aku mimpi yang baik, tapi ingat asalkan jangan dusta. Termasuk mimpi ketemu orang-orang soleh boleh bicarakan tapi ingat tidak boleh dusta. Wahidah roh, kay roda nik. Tapi kalau melihat yang tidak baik, maksudnya selain daripada mimpi indah, kalau kamu melihat yang tidak baik, mimpi yakroh dari sesuatu yang kamu tidak senang. Oh, mimpi sapinya mati, mimpi ayamnya mati, mimpi, mimpi, mimpi. Ah, itu minasyaiton. Kenapa dikatakan minasyaiton? Karena saya tahu membawa mimpi jelek ini ke alam nyata nanti akhirnya. Setan itu menghembuskan -men -men -men -men di dalam mimpi itu agar di alam nyatanya nanti itu kebawa oleh mimpinya. Nah, makanya sudah kalau dari setan kebuang sudah itu dari setan ngapain kau ambil jangan diri itu mimpi. Setan menghiasimu, mina setan, paling ndaknya minta perlindungan dari Allah, bilangnya setan, Min minsharriha. Ya Allah, jauhkan dari kejelekannya itu. Misalnya dari mimpi di terkam harimau. Bangun. A'udzubillah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terkam harimau beneran. Itu tak saja sudah. Enggak usah pusing. Enggak ada harimau. Mimpi-mimpi. li mimpi. ahadin Dan jangan cerita kepada seseorang. Jangan cerita kepada seseorang. Bisa jadi fitnah untukmu. Yang dia sekarang orang mimpi, saya mimpi begini-begini. Ya, mimpi sudah lah mimpi. Ngapain pusing mimpi? Nggak usah cerita sama orang, nggak usah minta tolong. Tolong, saya mimpi dikejar harimau loh ya. Pak polisi pun nggak bisa nolong. Kamu mimpi itu gimana? polisi yang suruh masuk mimpi ya? Nggak bisa coba. Ada orang hidupnya dengan mimpi apa ini? dengan Mimpi tak sampai orang itu kayak mimpi. Ketemu dia pasti mimpi. Pasti kita oh, mimpi lagi apa lagi. Mimpi, mimpi mimpi, cerita mimpi. Hidupnya mimpi, mimpi, mimpi, mimpi. mimpi. Itu tidak membahayakannya. Itu adabnya bermimpi. Jadi kalau kita bermimpi, kalau mimpi baik, yang tidak menjadikan sebab kesombongan, hendaknya kau ceritakan. Sebab ada mimpi menjadi sebab kesombongan yang para ulama menghimbau agar tidak diceritakan. Bahkan bisa menjadi sebab dusta dan dosa yang gede, mimpi ketemu Nabi. Oh. Bisa dusta ini, saya. bisa menjadi sebab dusta orang. Urusanmu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa bertemu Rasulullah di alam nyata. Sebelum di alam nyata ketemu di dalam mimpi. Baik. Lah ini mimpi. Jadi seperti itu mimpi. Jadi kalau mimpi baik bersyukurlah kepada Allah. Ada orang terbawa oleh bisikan setan. Mimpi ini kisah. Mimpi melihat istrinya dengan seorang laki-laki dalam mimpi. Ditelepon dia mau-mau istrinya. Wah ini orang kena setan. Ini setan berarti dia sudah sama setan. Namanya mimpi. Alhamdulillah cuman mimpi. Istriku solehah. Selesai. Ini ada kisah ngadu kepada kami. Suami saya itu seudah terus dengan saya gara-gara mimpi. Sudah begitu mimpi, mimpi. Ini ceritanya ini. Cerita kepada orang yang salah. Ada seorang laki-laki bermimpi. Melihat istrinya itu adalah dengan laki-laki. Yang namanya mimpi. Sudah begitu dia itu sudah. Sultan perasaan buruk. Tanya. Tanya kepada temannya setan. Orang yang suka sok tahu masih menjawab. Ya, habislah. Terjadilah perceraian, Ketawalah syaitan. Mimpi adalah mimpi. Awas. Yang mengikuti mimpi buruknya. Maka dia adalah syaitan. Sudah selesai. Kalau mimpi baik. Ya bersyukurlah kepada Allah. Akan tapi juga mimpi. Dan nanti ini martabat pembahasan mimpi ini. Ada mimpi yang ada hubungannya dengan petuah-petuah. Di dalam mimpi ketemu seorang alim berfatwa, Bagaimana hukumnya? Atau bahkan ketemu dengan Nabi memberitahu tentang hukum. Hukumnya adalah tetap mimpi. Tidak boleh merubah hukum di alam nyata. Misalnya ketemu Nabi SAW, hari ini, mulai hari ini kamu boleh minum minuman keras. Oh enggak, enggak bisa dipercaya biarpun kamu ketemu Nabi dalam mimpimu. Sebab mimpi di alam nyata yang dipakai. Sebab mimpi bukan hujjah, biarpun mimpi ketemu Rasulullah. Hujjahnya adalah ilmunya Rasulullah yang dibawa oleh para ulama. itu. Makanya mimpi, mimpi. Jangan dibawa kemana mana Mimpi adalah mimpi, sebatas mimpi. Cuma ada kabar gembira. Senang. Mimpi ketemu orang soleh. Dapatkan. Bagian daripada kenabian maknanya apa? Bukan orang itu jadi nabi. Artinya apa? Engkau telah diberi kabar gembira tentang sebuah kebaikan yang semula kamu tidak tahu. Karena kalau orang mimpi baik, kabar gembira. Tentang kebaikan yang akan diberikan oleh Allah kepadamu, Misalnya kalau kita mimpi ketemu dengan orang soleh. kalau insya Allah akan mendapatkan keberkahan bertemu dengan orang soleh, bertemu dengan Nabi SAW, oh kok bangga, bagaimana tidak senang ketemu Nabi, cuman kalau hukum ketemu Nabi, ini permasalahannya lain, kalau bertemu Nabi, ketahuilah itu benar, Nabi SAW, tapi tetap, kalau seandainya kita bertemu Nabi, kemudian di dalam mimpi, itu kok Nabi memberikan fatwa tentang hukum, kalau bertentangan dengan ajaran Nabi yang di alam nyata, maka tidak boleh kita dengar itu mimpi, itu, itu keidahnya. Sehingga mimpi tetap mimpi. Jadi urusan bukan dengan mim, mimpi. Biarpun engkau mimpi ketemu dengan wali dan sebagainya. Ulama atau ketemu Nabi. Awas syariat Nabi Muhammad tidak diambil dari mimpi. Ini tidak diambil dari mimpi. Kita harus tahu makna ini. Kemudian... Kalau mimpi ketemu Rasulullah adalah sebuah kemuliaan. Bahkan rani yakinan atau fa dalam hadis. Imam Bukhari juga yang meriwayatkan bahwasanya barangsiapa bisa melihatku di dalam mimpi, dia akan melihatku di alam nyata. Sebab mimpi yang dilihat oleh seorang hamba sebagai Rasulullah tadi adalah benar, karena syaitan tidak bisa menjelma menjadi nabi di dalam mimpi seorang. Jadi setan itu bisa membisik, menggoda. Kalau menjelma menjadi seorang ustadz masih mungkin. Akan tapi kalau menjelma atau membiasi mem mem mem seorang dalam mimpi lalu menjelma sebagai nabi, tidak bisa. Rasulullah nggak bisa. Dalam bentuk apapun, akan tapi ingat harus ada adab di dalam kita melihat mimpi. Kalau kita urusan dengan nabi SAW. Yang pertama adalah kita kalau melihat mimpi ketemu nabi adalah jika ternyata yang kita lihat adalah kurang. Mohon maaf, dalam mimpi ada orang melihat bagaimana kok nabi Muhammad aku lihat pincang, padahal nabi tidak pincang, atau wajahnya, atau anak, maka yang di, itu adalah dikembalikan kepada dirimu. Itulah cermin darimu. Artinya apa? Nabi tidak semacam itu. Artinya mungkin ada yang kurang kecintaanmu yang selama ini kok aku aku berkurang, mungkin pengabdianmu kepada nabi kurang, mungkin mengikutimu dengan kepada nabi kurang. Jadi koreksi kepada kita. Jadi yang bincang cara kita, jadi mata kita itu belum benar di saat melihat Nabi di alam dohir. Jadi kurang serius melihat Rasulullah. Makanya mimpinya begitu, dapatnya setengah. Nabi nggak nggak seperti yang kita baca di dalam buku sejarah tentang tenggang tengannya dan sebagainya. Kalau hakikat Nabi adalah gantung bersih, oh, segala kebaikan ada pada Nabi shallallahu alaihi wasallam. Itu kemudian yang kedua adalah jangan berdusta. Awas kalau berdusta, mengaku ketemu Nabi. Wali maka nar siap di neraka jahanam. Wow ini merame orang aku ketemu Nabi ini. Pengen cepet-cepet jadi wali itu ya syarat biasanya paling mudah. Pengen setiap malam jumat ketemu Nabi, malam senin ketemu Nabi. ketemu Rasulullah. Rasulullah tuh ngomong kepada saya, bilang sama pak Haji itu kalau pengen rezekinya banyak kasih duit saya. Wah enak bener deh. Wow jangan bohong ketemu Rasulullah neraka jangan berdusta. Kalau memang benar engkau mimpi ketemu Rasulullah itu urusanmu dengan Nabi Muhammad. Berbahagialah engkau. Karena itu bukan dusta. Muqaddimah engkau akan ketemu di surga nanti. Tapi ingat kalau engkau berdusta lalu berkata, "Aku mimpi ketemu Rasulullah," justru engkau akan dapat neraka. Sudah enggak usah main mimpi-mimpian sudah. Kalau mimpi benar untuk dirimu dengan Rasulullah, ya Rasulullah. Puji syukur kepada Allah Allah. Ingin bertemu dengan Nabi. Sehingga baru kasih Allah dan bertemu Nabi Muhammad setiap malam bahkan ada belajar dengan Nabi dalam mimpi bahkan ada diajari seperti yang selama ini kita hafal nabioman kecil aqidatul awam itu Ini musanif pengarang nabi itu bertemu Rasulullah ditalkin mendengar nabi dari Nabi SAW bangun nggak hilang dari otaknya lihat ada semacam itu Loh kok dipegangi kita ajarin? Karena ukur ukurannya adalah di alam nyata. Sebab ternyata yang diajarkan Nabi dalam nautomanya tidak bertentangan dengan akidah yang benar. Kalau bertentangan ya nggak boleh. Jadi kalau anda mimpi ketemu Rasulullah lalu Nabi mengatakan sebuah kebenaran. Maka tetap yang dibagi yang dipegangi adalah kebenaran di alam nyata. Loh tapi dalam mimpi? Mimpi itu adalah mimpi tentang sebuah kebenaran. Tapi tetap bukan itu yang kita pegangi. Yang kita pegangi adalah di alam nyata. Nah, itu. Jadi awas, urusan ukuran kita adalah di alam nyata. Ini mimpi ketemu Nabi SAW, berdusta, berdusta, berdusta. Orang ngaku, ini zaman, zaman, zaman pengen jadi wali cepat. Ketemu Nabi, dikit-dikit ketemu Nabi. Dan itu menular, kalau orang sudah ngaku mimpi Nabi itu nular. Ini orang gak bener ngaku ketemu Nabi. Dan setiap hari yang ketemu Nabi. Dan orang percaya, yang pintar mikir, Orang aku ketemu Nabi kok jadi dihormati ya? Wah. Saya semalam juga ketemu Nabi. Wah, tandingan. ya saya. Esok sebelahnya. Wah. Akhirnya seapun ketemu Nabi semuanya. Wah. Dan pendusta semuanya. Kan lebih bahaya itu. Sudahlah. Kalau ada di majelis ini ketemu Rasulullah. Untukmu dengan Rasulullah. Kalau anda bertemu dengan Rasulullah. Doakan kami. Doakan kami. Selesai. Dan jika bisa. Sampaikan salam kami kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum sudah. Jangan Anda banyak cerita kepada siapapun bisa menjadi sebab kesombongan pada dirimu. Baik, kemudian selesai tentang mimpi Rasulullah. Kemudian masalah takwil mimpi. Takwil mimpi tidak bisa dilakukan kecuali orang yang mengerti ilmu syariah zahir. Syariah zahirah. Kalau orang jahil, orang bodoh tidak boleh menakwil mimpi. Sebab takwil mimpi ke depan dan ke belakang tidak boleh bertentangan dengan syariat. Jadi harus tidak boleh bertentangan dengan syariat di dalam takwili. Dan harus punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, ngacu. Sampai suatu ketika diceritakan ada seorang bermimpi, nangis seorang perempuan mimpi ketemu dengan seorang alim. Dan awas dengan buku takwil mimpinya Ibnu Sirin itu adalah Ibn Sirin tidak pernah punya kitab takbir mimpi Ibnu Sirin, Ibnu Sirin, Ibnu Sirin sebagian ulama mengatakan itu tidak ada. Tinisbat kepada Ibnu Ibnu meninggal di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ada suatu ketika ada seorang perempuan menangis karena mimpinya menakutkan. Apa yang kau lihat? Aku bermimpi bibir atasku itu jatuh, bibir patok itu panjang, dan setiap aku pegang aku turunkan gigi itu jatuh. Mengerikan yang ada di dalam mimpiku dan berdaging. Dan saya melihat mulut saya sendiri ketakutan. Bertanya pada seorang lain. Kau tidak usah menangis. Sebaik-baik mimpi insya Allah. Kau begitu ditakwili. Itu artinya peringatan kepadamu. Dan orang itu paling enak jika diingatkan. Peringatan apa? Peringatan itu. Peringatan bahasanya. Kamu jangan menggunjing. Bukan berarti kamu penggunjing Tidak berarti dikasih tahu. Jadi, ditafsiri kepada sesuatu yang bermanfaat, jangan menggunjing. Setelah menggunjing adalah Menghantarkan ke neraka, jangan menfitnah jangan ini, ini, ini, ini. Bukan berhenti, engkau menggunjing, tidak, engkau adalah baik, malah dikasih tahu oleh Allah melalui mimpimu, biar engkau berpikir. Ini ditakwil yang baik, ada orang mimpi, wah, waduh, gigi gerahamu jatuh, aku dalam mimpi, mimpi gerahamu jatuh, Awas, bahamu mati. Mbahmu mati ada Jadi kalau mena'wili mimpi Bawa kepada yang baik Biarpun surah mimpi Gambar mimpinya adalah mimpi yang tidak baik Dan anda tidak boleh Jail atau fudul Atau Sok tahu Tidak ditanya Dia nafsiri mimpinya seseorang Dan mimpi tidak bisa Ta'wil mimpi tidak bisa Dengan buku Buku panduan buku mimpi itu Mimpi apa Mimpi ini, lihat. Bukan itu. Sebab ada orang mimpi sama, ternyata tak beda. Ada terjadi, di hal tersebut sana ada seorang soleh, memang dia adalah ahli dalam dalam ru'yah. Dan orang alim, ada suatu ketika ada orang yang bermimpi solat. Mimpi solat. Oh, abshir. Oh, bergembira lah engkau. Loh, kenapa? Keluar. Kenapa ya, Syekh? Dapat jodoh, tukang nikah. Oh. Betul, di luar tatanya ini dapat jodoh. Dua hari lagi nikah. ya sure, Tata ini lagi. Mimpi orang sholat. Senyum dong. Setelah keluar. Siapkan kafannya. Mati dia. Ayo, sama mimpinya. <laughs> Jadi lihat. Jadi mimpi tidak bisa ditafsirin dengan model sama. Ketahuilah akan tetapi mimpi tetap mimpi. Maka dari itu, jika engkau mendengar orang bercerita mimpi kepadamu, hendaknya engkau bawa kepada sebaik-baik penafsiran. Agar pertama, jika itu mimpi tidak baik, menenangkan batinnya. Karena itu mimpi. Jangan sudah mimpi ketakutan di alam mimpi, waktu bangun kamu takut-takuti. Ini musibah. Wah, bahaya itu. Sudah di mimpi ketakutan, bangunnya senang, malah jadi takut mestinya kalau orang mimpi jelek di saat bangun kan senang mimpi mimpi apa kamu? oh mimpi dicekek wah oh, beneran tuh, lah, ini gak enak bener ketemu orang gak bener tuh eh. maka kalau anda melihat orang bermimpi tidak baik, katakan sebaik-baik yang kau lihat insyaallah berarti kamu bakal baik dicekek mimpi diceke. oh, oh dicekek berarti kamu panjang umur sudah selesai bawa yang baik jangan dibawa kepada tafsir yang jelek dan jika anda nafsi yang jelek Anda dolim. dan mungkin dari kebusukan hatimu makanya kalau Anda melihat anak mimpi Oh, namanya khusrun billah khusrun kepada Allah Subhanahu wa taala pakai buku primbon ya nyung waduh mimpi ini mati mbahnya mati ini bibinya mati ya ah, selesai selamat tinggal mimpi sudah selesai dengan mimpi insyaallah kita langsung kepada Ibnu Athaillah As-Sakandari baik tapi kalau mimpi jelek itu tadi adabnya bagaimana menoleh ke kiri mengucapkan allahu lalu kita meludah meludahnya udah ringan loh jangan kuat-kuat loh -kuat. dilihat loh nggak ada orang di kirinya nanti bapak-bapak yang bingung ngapain mal <laughs> saya mimpi buruk ya tapi jangan kuat-kuat dong ludahnya ya gitu, gitu,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 kalau mimpi bener untuk dirimu dengan Rasulullah, ya Rasulullah. Puji syukur kepada Allah ya Allah. Ingin bertemu dengan Nabi. Saya para kekasih Allah yang bertemu Nabi Muhammad setiap malam. Bahkan ada belajar dengan Nabi dalam mimpi. Bahkan ada diajari seperti yang selama ini kita hafal nazaman kecil Aqidatul Awam itu. Itu musannaf pengarang nazim itu bertemu Rasulullah ditalkin mendengar nabam dari Nabi Rasulullah membangun gak hilang dari otaknya lihat ada semacam itu loh kok dipegangi kita ajari karena ukur ukurannya adalah di alam nyata, sebab ternyata yang diajarkan Nabi dalam nabamanya tidak bertentangan dengan akidah yang benar kalau bertentangan ya gak boleh jadi kalau anda mimpi ketemu Rasulullah lalu Nabi mengatakan sebuah kebenaran maka tetap yang dibagi adalah kebenaran di alam nyata loh, tapi dalam mimpi, mimpi itu adalah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 Dan itu menular kalau orang sudah mengaku mimpi nabi itu nular. Ini orang nggak bener mengaku ketemu nabi dan setiap hari yang ketemu nabi dan orang percaya yang pintar mikir, wah, orang ngaku ketemu nabi kok jadi dihormati ya? Wah, saya semalam juga ketemu nabi, wah, tandingan ya saya. Esok sebelahnya, wah, akhirnya pondok ketemu nabi semuanya, wah. dan pendusta semuanya, kan lebih bahaya itu. Sudahlah, kalau ada di majlis ini ketemu Rasulullah untuk dengan Rasulullah. Kalau anda bertemu dengan Rasulullah, doakan kami. Doakan kami, selesai. Dan jika bisa, sampaikan salam kami kepada Rasulullah SAW. Wassalam sudah. Tidak anda banyak cerita kepada siapapun. Bisa menjadi sebab kesombongan kepada dirimu. Baik, kemudian selesai tentang mimpi Rasulullah. Kemudian masalah takwil mimpi. Takwil mimpi tidak bisa dilakukan kesalahan orang yang mengerti ilmu syariah dhuhir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 Bukan berhenti engkau menggunceng. Tidak. Engkau adalah baik. Malah dikasih tahu oleh Allah melalui mimpimu. Biar engkau berpikir Ini ditakwil yang baik. Ada orang mimpi. Wah. Aduh gigi gerahamku jatuh. Aku dalam mimpi. Mimpi gerahanku jatuh. Awas. Bahamu mati. Kok mbahmu mati. InsyaAllah ada nih.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 Ada terjadi di hal sana ada seorang soleh memang dia adalah ahli dalam dalam roya dan orang alim. Ada suatu ketika ada orang yang bermimpi sholat, mimpi sholat. Oh, abshir, oh bergembira lah engkau. loh kenapa? Keluar. Kenapa ya syekh? Dapat jodoh dua nikah, tuh wanita nikah oh, itu. Betul di luar tatanya dapat jodoh dua hari lagi nikah. Ya sheve. lagi mimpi orang sholat.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 Mimi dicak ah oh, ah oh, Berarti kamu panjang umur. Sudah selesai. Bawa yang baik. Jangan dibawa kepada tafsir yang jelek dan jika ada menafsir yang jelek Anda zalim. Dan mungkin dari kebusukan hatimu. Makanya kalau Anda melihat anak Mimi begah, oh namanya husnul dzan billah. Husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala pakai buku primbon ya nyung sepuluh Waduh, mimpi ini mati mbahnya, mati ini bibiknya, mati. Ah, selesai. Selamat tinggal mimpi. Sudah selesai dengan mimpi, insyaallah kita langsung pada Ibnu al as Baik. Tapi kalau mimpi jelek itu tadi adabnya bagaimana? Menoleh ke kiri, mengucapkan lalu kita meludah. Meludahnya udah ringan loh, jangan kuat-kuat. Dilihat loh gak ada orang di kirinya. Nanti bapak-bapak yang bingung Ngapain mah <laughs> Saya mimpi buruk ya Tapi jangan kuat-kuat dong ludahnya ya. Bukan berarti kamu penggunjing Tidak berarti dikasih tahu jadi, ditafsiri kepada sesuatu yang bermanfaat, jangan menggunjing. Setelah menjunggunjing adalah mengantarkan ke neraka. Jangan menfitnah jangan ini, ini, ini, ini. Bukan berhenti engkau menggunjing, tidak, engkau adalah baik. Malah dikasih tahu oleh Allah melalui mimpimu, biar engkau berpikir. Ini ditakwili yang baik. Ada orang mimpi, "Wah, waduh, gigi gerahamku jatuh, aku dalam mimpi-mimpi gerahamu jatuh, Awas, bahamu mati."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 Betul, di luar, katanya dapat jodoh dua hari lagi, nikah. Katanya ya, lagi, mimpi orang sholat. Senyum dok. Setelah keluar, siapkan kafannya. Mati dia. Ayo, sama mimpinya. <guluh> Jadi, latihan. Jadi, mimpi tidak bisa ditafsir dengan model sama. Ketahuilah, akan tapi mimpi tetap mimpi. Maka dari itu.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 Dan mungkin dari kebusukan hatimu. Makanya kalau anda melihat anak mimpi bank, oh, namanya khusnudan billah. Khusnudan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pakai buku primbon. Ya nyung Waduh, mimpi ini mati mimpahnya. Mati ini bibinya Mati. Tak, nah, selesai. Selamat tinggal mimpi. Sudah selesai dengan mimpi. InsyaAllah kita langsung pada Ibn Atta'ila Asyakandari. Baik. Tapi kalau mimpi jelek itu tadi, adabnya bagaimana? Menoleh ke kiri, mengucapkan lalu kita meludah. Meludahnya udah ringan loh, jangan kuat-kuat. Loh. Dilihat loh, enggak ada orang di kirinya. Nanti bapak-bapak yang bingung, ngapain malam? <laughs> Saya mimpi buruk Iya tapi jangan kuat-kuat dong meludahnya. ya. gitu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 ah selesai selamat tinggal mimpi sudah selesai dengan mimpi shalala kita langsung pada ibn al taillah second baik tapi kalau mimpi jelek itu tadi adaptnya bagaimana menoleh ke kiri mengucapkan allahu'bi lillahi al lalu kita meludah meludahnya udah ringan loh jangan kuat-kuat dilihat loh nggak ada orang di kirinya nanti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 Allah, Allah, Allah